Sebelum mulai, jangan lupa like subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. Romantisme dalam hubungan tetap dibutuhkan agar hubungan tetap terjaga, tetapi ingat berikan pasangan untuk waktunya mitai. Ini dia, 10 cara bikin hubungan semakin romantis. Menjalani hubungan dengan pasangan, pastinya melewati pasang surut. Terat kali pertengkaran datang dari hal sepele, seperti sibuk karena pekerjaan hingga merasa kurang diperhatikan. Berikut tips agar selalu romantis sekalipun pasangan jarang bertemu. Yang pertama, seringlah berkomunikasi. Komunikasi adalah kunci dari sebuah hubungan. Ketika pasangan berkomunikasi, mereka akan meluapkan isi hati. Biarkan pasangan mengetahui apa yang sedang dirasakan saat ini. Percayalah, dengan komunikasi, hubungan kalian tidak akan membosankan dan lebih tahan lama. Yang kedua, luangkan waktu bersama pasangan harus memiliki waktu berkualitas bersama. Misalnya, dengan pergi berlibur atau hangout setiap akhir pekan. tiga, Tekatkan keintiman emosional merasa intim secara emosional membuat pasangan merasa dicintai dan dianggap penting dalam kehidupannya. Hal ini juga membantu pasangan untuk lebih percaya satu sama lain. Untuk memperkuatnya, Anda perlu saring masalah satu sama lain dan cari solusinya bersama-sama. Yang keempat, coba hal baru untuk membahagiakan pasangan. Pasti ada momen bosan dalam setiap hubungan yang sudah terjalin cukup lama. Hal ini karena mereka tidak mencoba hal baru dan lebih suka ada di zona nyaman. Oleh karena itu, temukan hal baru misalnya menjalankan hobi bersama atau mengekspresikan cinta satu sama lain. Yang kelima, berbagi tanggung jawab satu sama lain. Oleh karena itu, Anda bisa membagi tugas bersama seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, atau berbelanja. Yang keenam, rencanakan sedikit kejutan kecil. Kejutan bukan hanya mobil mewah, rumah, atau berlian. Banyak cara untuk memberi kejutan bagi pasangan. Misalnya membuat masakan favorit, mendekorasi rumah dengan bunga dan lilin, atau memberikan sesuatu yang membuat pasangan bahagia. Yang ketujuh, apresiasi setiap perjuangan yang dilakukan pasangan. Biarkan pasangan kamu tahu bahwa kamu sangat berterima kasih atas sesuatu yang dilakukan. Misalnya memberikan kecupan di kening saat mengantar pergi bekerja, atau menyiapkan kopi pada pagi hari. Yang ke-8, berikan waktu me-time pada pasangan. Dalam menjalani hubungan, tidak harus bersama setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Berikan ruang pada pasangan untuk menikmati waktu untuk sendiri. Seperti membiarkan mereka pergi berkumpul dengan temannya. Yakinlah hal ini akan lebih menghangatkan hubungan kalian agar bisa berlangsung lebih lama. Yang ke-9, dukung mimpi pasangan. Memang lebih sering wanita mengorbankan mimpi atau karir saat menikah. Karenanya, untuk para lelaki, biarkan pasanganmu menggapai mimpinya. Iringi langkahnya menuju kesuksesan. Yang ke-10, luapkan perasaan dan emosi. Tidak ada cara lain untuk lebih romantis selain meluapkan perasaan atau emosi. Suarakan kepada pasangan bahwa kamu sangat mencintainya. Kamu bisa menulis surat untuk mengekspresikan emosi itu atau mengirim pesan suara. Itulah beberapa tips yang dapat Anda praktekkan untuk pasangan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.